Sup guys kembali lagi di my youtube channel Oke okay, pada kesempatan hari ini Kita akan berbagi tutorial lagi ya Atau pada konten hari ini kita akan Membahas tentang tutorial gimana caranya Atau konten kita hari ini kita Buat konten tentang gimana caranya Kita bisa buka Situs dewasa lewat aplikasi YouTube atau bisa nonton video dewasa di YouTube ya guys. Cara ini sangat mudah sekali teman-teman. Kita bisa membuka situs yang telah dibakir oleh pihak pemerintah. Caranya itu sangat mudah sekali teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke menuju ke videonya atau menuju ke tutorialnya. Caranya itu gimana ya? Sambil kalian menyimak video ini, sambil kalian subscribe video ini, like video ini, komen video ini dan share video ini kepada teman-teman kalian atau sosmed kamu atau sosmed kalian ya. Oke okay, kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Oke okay, tutorialnya. Kita langsung saja masuk ke aplikasi Chrome ya. Kita tidak menggunakan aplikasi tambahan. Kita masuk ke aplikasi Chrome. Makasih ya guys. Masuk ke aplikasi Chrome. Nah di pencarian ini kalian ketikkan saja kata-kata tran translate. Nah, ketikkan saja kata-kata ini kata-kata translate nah kalian lihat ya ini ada dua negara Inggris Indonesia kita kita ganti ya Inggris ini kita ganti dengan dengan Indonesia nah, Inggris yang ini kita ganti misalnya video negara mana yang kalian mau tonton misalnya Korea nah kalau sudah begini terus kalian itu ketikkan saja nama video yang kalian mau cari misalnya ya misalnya atau contoh ini contoh aja ya guys contoh aja ya misalnya ini contoh ya guys lihat ya di contoh ya nah ini kata-kata ini atau kata-kata ini kalian langsung saja salin ya Nah sudah kalian salin kalian itu langsung saja masuk ke bagian aplikasi YouTube nah sudah masuk aplikasi YouTube kita langsung saja menuju ke bagian setelan ya guys nah bagian setelan masuk ke bagian umum ya guys nah kalian lihat ya misalnya lokasi ini nah sesuai dengan yang kita setel dari misalnya korea ya guys nah mode terbatas ini jangan kalian hidupkan ya dimatikan aja terus kalian itu masuk ke bagian mata pecahnya nah kalian sudah bisa membuka situs yang telah blokir atau video dewasa ya Nah kalian yang kalian salin tadi silahkan tempel di sini. Terus kalian cari aja ya guys. Nah sudah kita bisa buka ya guys. Oke okay, ya guys cukup sampai di situ saja tutorial dari saya. See you next.